Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiding Newsus dimanapun kalian berada, Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube lihat TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terhadap tentunya seputar Aiding Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment serta subscribe nya. Dekat tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhangat atau yang seputar Ayu Ting Ting Informasinya yang kalian bisa sampaikan pada kesempatan kali ini kita akan melihat nih, kebahagiaan seorang ibu yang melihat anaknya yang sedang tampil di layar lebar Betapa bangganya Ayu Ting Ting melihat biliknya sebuah Raja rajak bernyanyi dan juga berdendang mengikuti jejaknya sebagai seorang penyanyi dan ECG, Bilkis membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah anak dari Ayu Ting yang memang senang untuk bernyanyi, dan pemirsa dimanapun berada bisa melihat. Kebahagiaan Ain Tinting yang tiada tara karena melihat putri cantik kenyal bisa berada di atas panggung yang sangat megah di acara HUT Indosiar yang ke-28. Inilah momen haru saat Ain Tinting memberikan support kepada Bilkis Humairah Razak mulai dari latihan dan juga gladi ke sampai perform. Begitulah kebahagiaan seorang buddha Bunda Ayu Tinting yang sangat bahagia Melihat putri kecilnya bisa tampil di acara yang sangat megah Kita doakan semoga Bilgis Humaira Rajak selalu menjadi Putri kesayangan Ayu Tinting dan pastinya selalu menjadi kebanggaan keluarga Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar Apapun yang dicita citakan dan juga dikerjakan Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah SWT dan di sini ada wawancara eksklusif Penny yang ditanyakan oleh Pak wartawan kepada Bilkis Humaira Rajat dari ketiga lagu yang dinyanyikan, lagu apa yang paling disuka? Dan Bilkis memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Paling suka dengan lagu Strawberry Cake yang berduet dengan Sang Bunda Tercinta. sehat untuk Bilkis dan sehat juga untuk Ai Ting, doa yang baik selalu menyertai kalian berdua. Berita selanjutnya juga yang sedang viral saat ini yang sedang heboh luar biasa. Di sini Ayu Ting langsung mengklarifikasinya melalui tayangan ayah dan Ayu di Trans7. Di semalam Ayu Ting sempat jatuh di salah satu penampilannya di ulang tahun Indosiar dan banyak sekali yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting grogi karena bertemu dengan Nyonya Andara dan juga Ravi Ahmad. dan sini Ayu Tinting mengklarifikasi semuanya bahwa kejadian tersebut memang kelalaiannya Ayu Tinting lupa kalau stake yang ada di belakangnya tiba-tiba pasti nyanyi gue udah pilih nih, gue jalan emang dari belakang tuh perohan pelan -talan. dan pada saat ZR gue lupa kalau ternyata di stake ini, selingkaran ini akan naik hidrolik gue pakai heel 12 cm itulah klarifikasi yang diberikan oleh Ayu Ting Ting bahwa kejadian semalam bukan karena grogi, namun karena memang dia lalai dan lupa ada hidrolik yang akan naik. Jadi ketika dia fokus bernyanyi, ternyata hidroliknya naik duluan. Dan di sini juga ada ayah yang sigap dan juga siaga memberikan pertolongan untuk putri tercintanya Ayu Ting Ting. Siapa lagi kalau bukan Ayah Rezek yang siap siaga memberikan pengobatan pal menjual putri tercintanya itu saya yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ayah rojak untuk putri tercintanya yang memberikan kebahagiaan tersendirinya bagi anak. Dan di sini juga ada beberapa sahabat yang memberikan klarifikasi soal jatuhnya Aiting Ting di panggung Indosiar ke-28. Argumen-argumen para sahabat ini muncul karena banyak sekali warga-warganet yang mengatakan bahwa ITing gerogi karena satu panggung dengan Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Tapi kenyataannya bahwa ITing bukan gerogi tapi karena sedikit kecil yang memang tiba-tiba naik namun dengan senyuman manis dan juga profesionalisme ayu ting-ting mampu memberikan yang terbaik sampai akhir acara di Queen Depot kalau grogi nggak mungkin suara tetap stabil jelas-jelas itu teh ayu tetap berada di tepi lapai hidrolik yang mulai bergerak naik masih aja disangkut pautin sama yang nggak ada hubungannya sama sekali udah 2023 you move on you tulis Queen Depot beberapa menit yang lalu kemudian juga dari sahabat kita nih dari lia liut brebes ayu jatuh karena steak kecil yang kecepatan naik bukan karena grogi ada nyonya lihat noh dari samping dan depan jelas karena steak dari kamera TV aja udah jelas karena steak bukan grogi ya kali grogi tapi suara tetap oke okay. penampilan tetap oke okay, keren sahabat dimanapun berada bisa melihat sendiri ketika Ayu Ting Ting jatuh hidroliknya langsung naik ke atas itulah yang membuat Ayu Ting Ting jatuh secara tiba-tiba dan dengan kelihaian beli oleh Ayu Ting Ting tetap bisa berdiri tegak dan bisa bernyanyi sampai akhir kejadian tersebut pun menjadi ramai di warganet dan juga di beberapa media dan dari jod Ayu mobil aja viral apalagi jatuh digoreng ala media tambah DNA dengan pernah nggak sih yang ngetik komen mikir kalau tu insidennya kena diri sendiri misalnya yang ngetawain Ayu keperasa di pasar ikan udah malu amis lagi haha ya. netizen emang suka sih sikat nih jangan kasih ampun bala-bala sono ini beberapa komentar yang diberikan oleh para fans nih karena tak terima melihat Ayu dikatakan keterogi karena bertemu dengan Nyonya Andara dan juga Raffi Ahmad bagi sahabat semua di rumah, selamat menyaksikan ini. kebahagiaan itu tinggal memanggil mempunyai ayah yang selalu siap-siap. bagi sahabat, selamat menyaksikan informasi yang disajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga informasi ini menjadi pembuka pintu hati bagi para sahabat semua di rumah bahwa berita-berita yang ada di luar sana tidak benar, kejadiannya, dan juga kenyataannya. Semoga video-video yang bermanfaat untuk siapa semua di rumah dan bisa menghibur pastinya. Oke sahabat, selamat beristirahat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.